Jadi, berpikir negatif itu perlu Jadi, berpikir negatif itu perlu Karena kan kita selama ini berpikir positif, berpikir positif, berpikir positif ya. Sampai kewati oh, pun berpikir positif Berpikir positif juga perlu, ya cuma kadang orang itu terlalu memaksa berpikir positif kayak gitu loh saya coba teman-teman apa namanya uh, bayangin deh. kalau kita harus selalu berpikir positif saya di misalnya saya mau menggulung anda sekarang ya menembak anda dari sini ya, saya santet gitu kan ya anda berpikir positif tetap anda kena santet ya. tetap anda kena tembak misalkan saya suruh orang buat menembak anda percuma uh, berpikir positif kalau misalkan sudah waktunya anda itu Kena sesuatu yang buruk, jadi lebih baik kita mempersiapkan segala sesuatu eh, dengan berpikir negatifnya itu. Bahasa saya sih berpikir negatif, saya nggak tahu ya kalau anda menyebutnya itu apa gitu. Jadi kita harus tahu ini dasarnya ya. Kehidupan kita itu punya dua sisi, ada ada pro, ada kontra, ada, pos, ada positif, ada negatif, ada hitam, ada putih, ada kanan, ada kiri. Ya, kan? Jadi selalu berdampingan dua itu. Ada risk, ada reward, ada hadiah, ada risiko. Ya, gitu. Terkadang terlalu ngambil positifnya doang Kita lupa ngambil uh, risknya ini Kadang kita lupain mereka itu pada Mereka itu kalau berdampingan risk and reward itu Berdampingan Anda Anda kalau misalkan mau trading Anda harus tahu ini rewardnya berapa Dan kemungkinan risknya yang terjadi itu berapa Jangan sampai misalkan Anda mau beli kan, ya Tapi cakep turun Anda, anda mikir ini, nanti bakal naik ini berpikir positif kan, nanti bakal naik ternyata turun terus sampai duitnya habis, jadi akhirnya hancur. Gitu. Segala sesuatunya ya tetap kita harus pikirkan risiknya, resikonya yang bakal terjadi itu apa kayak gitu. Ya kan segala sesuatunya itu resiko dilupain Selalu berpikir positif, berbunyanya itu merugikan diri anda sendiri kalau saya bilang ya berpikir positif, selalu berpikir positif tetap harus berpikir negatif untuk mempersiapkan uh, risiko yang bakalan terjadi kayak gitu. Kalau saya bilang anda bakalan kemalingan, kalau anda berpikir positif ya anda mungkin ya biasa aja kayak gitu kan. ya, padahal bisa jadi kemungkinan saya bakalan maling rumah anda karena saya tahu anda berpikir positif berarti anda nggak mempersiapkan segalanya untuk bagaimana supaya maling itu nggak masuk, saya tetap masuk ke rumah anda kan negatif itu perlu. Walaupun Anda menolong orang, Anda berharap <gadanya> dapat terima kasih ya. rewardnya terima kasih, disanjung gitu kan ya. Dihormati. Ternyata yang Anda dapatkan dicuekin, dan diberikan terima kasih, biasa aja, payah aja gitu kan ya. ya. itu kan sebenarnya ya risiko, resiko Anda menolong orang, orangnya kayak gitu, resikonya kayak gitu. Jadi segala sesuatu saya bilang tadi ada risk and reward ada resiko dan ada keuntungannya. Keuntungannya apa ya? Kerugiannya apa? Jangan lupa juga melihat sisi yang berisikonya jangan lupa. Jadi kalau Anda tahu uh, ini resikonya ketemu orang ini bakal dicewetin nanti itu biasa aja sudah Kayak gitu. Anda sudah tahu resikonya jadi Anda akan sakit hati. Anda mau beli HP misalkan. Cari tahu dulu kelemahan kelemahannya. Ini HP layarnya udah rusak sekitar 2 tahun udah kok dan nanti udah tahu udah dua tahun ke depan udah siap dengan tahu di HP baru aja gitu ya kan jadi kita baru itu ya berpikir negatif itu untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak mungkin pun nanti gimana aku saya ingat itu uh, di film Spiderman yang No Way Home itu ya waktu tahun itu mau nolongin orang nolongin musuh musuhnya di demi persaingannya ada si lizard dia, si lizard itu kalo saya perlakuanmu itu pasti ada resikonya kayak gitu dia bilang jadi walaupun dia berbuat baik ternyata si lizard itu punya masih punya perasaan buruk jadi dia gak mau diobati akhirnya mereka berantem baik jadi teman-teman tetaplah menilai sesuatu itu dari berpikir itu jangan menghilangkan sisi resikonya tetap harus ada mengambil sisi resiko jadi teman-teman sudah mikir resikonya anda berbuat itu 아마